Bang, tadi ada order enggak? Belum ada, Bang. Emang ya, apa? Bang, saya mau ngojek, tapi tanpa aplikasi bisa enggak? Ya bisa aja. Emang mau ke mana? Mau ke portal, Bang. Kira-kira berapa ya? Kira ribu. Mahal amat. Udah gojeknya. Coba Bang tawar orang lagi. <sulit> bang, portal berapa? 20.000. Ribu. ribu ya. ya, Nek. No no no no.